إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مُدلَّ له ومن يُدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله الله صلى وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله Wahai orang-orang yang beriman, semoga Allah mengampuni dosa-dosa Allah mengampuni dosa-dosa Allah sekalian Mari kita sama-sama Allah -sama, menyuburkan iman dan taqwa kita Allah Allah Dan mari kita banyak berdoa kepada Allah Allah Lebih-lebih lagi Minggu ini hari ini hujan sangat lebat yang mana pada sesuatu tempat sudah menjadi banjir atau sudah bah yang melimpahi jalan raya Rumah-rumah kebun-kebun yang sikit banyak ya eh, jejas kepada kehidupan kita harian kita maka kita berimeil kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah kehendak Allah untuk mengujikan hidup kita di atas dunia ini Tapi kita tidak tinggal berdoa ah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma hawalayna Walalayna al akam Wa zurab Wa shajarah Wa mawatini wa bawatini Al-awliyah Wa butunil awliyah Birahmatiki rahmanirrahimin Sedang ahli jemaat Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala pada akhir-akhir ini, banyak kara-kara yang timur dalam masyarakat kita yang ada hubungi dengan ajaran agama Islam kita. Sama ada seri itu, seri ini eh, yang menyebabkan kita sangat perlu kepada menjaga diri dan mengingat dalam hidup kita supaya tidak terlibat dengan kara-kara yang boleh membawa rusaknya agama kita maka di antara yang boleh merusakkan hidup kita iaitu masalah menghinakan Al-Quran di mana kita dapat bita-bita yang tersebar luas di kalengi masyarakat kita dalam social media dan tersebar luas ...ke dunia Islam dan dunia bukan Islam. Sedang hadirin jadi Ahmad sekian. Kita umat Islam tidak boleh dipisah dengan kitab Allah SWT Al-Quran. Sejak kita hidup zaman dulu, zaman sekarang, ibu bapa kita dia ambil berat dengan Quran. Dia hantar kita mengaji di rumah-rumah untuk guru Al-Quran Karim supaya mula-mula penerima eh didik ke kita kan seksa kita rek-rek ke Al-Quran ngaji baca Hafal ngaji tajwid supaya kita dapat misi dalam dada kita dengan Quran dan untuk kita beramal dengan Quran dalam semaya kita terutamo surah Al-Fatihah dan surah-surah dalam juzuk amma yang diajar oleh para guru kita maka kita terima kasih kepada guru-guru yang memberi pengajaran ajaran Quran kepada kita. Karena ini adalah kita beriman dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu si baik kamu ialah orang yang mengaji Quran dan mengajar Quran. Orang mengaji Nabi sebut dulu pada orang yang mengajar Quran lagi. Ini tanda kata kelebihan tuan Kian kean ruh seksa Al-Quranul Al Karim. Eh, maka apatah lagi orang baca Quran maka satu huruf dengan aksen tauqab sikul labun. Tidak soal lagi kita boleh Eh, ruam kenaan. Eh, aku akan nampai suwan akhirat. Siapa baca banyak, dia dapatkan kenaan banyak. Eh, dan dia membawa kejayaan pada hari akhirat. Kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Eh, dia wita'hub pada kita. Men. Eh, kalau Al Quran, siapa yang baca Quran maka Quran itu akan jadi syafi'an lahu pada hari kiamat. Mereka menjadi pucmoy dia untuk hair, rod pun, neraka pada hari kiamat. Dengan sebab apa? Sebab al-Quran Karim. Al Sedang hadirin yang saya sebab tu siapa-siapa di manusia yang diam domin Kampi Al Quran maka kita yang rap, meh dai, bahwa tuh kon dewa kampiku an pin rancangan yang hekcei. Kon manusia mehcei kon Muslim yang. Pukul ni wala rancangan, nah, eh, rancangan kau bid tangan, buat juk jey, ah, eh, wancan. Sedang wala rancangan jadi uneh uneh. Endok undang-undang asal, undang-undang dasar bagi pemerintah sesuatu negeri. Kongsangkan hal ini sangat janji besar mana-mana undang Kat diengkap kata-tata kat manul. Ko kot mainan ko cua muka, ya eh, tidak boleh terima, tidak boleh patkan. Tapi kalau kita tiap-tiap kah Al-Quran lah mentang-hai. Tangga, tang rawan fasa ke dinding. Lalu satu kano krek kita buah Allah. Rata rata Allah. Rata Rata Kau camikan plan-plan. Pemtau. Tambah kurek. Tambah matrak dan sebagainya. Tapi kurek. Semua milik. Eh, contohan kiamat. Sampai kiamat. Tidak boleh diubah. Tidak boleh ditambah. Tidak boleh dibuat. Tidak boleh dipindah. Kerana kurek adalah Gampirkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak dipandai-pandai dengan otak, otak buku kita, Dua semang yang tidak sempurna kita tidak. Kita adalah makhluk, kita adalah manusia, kita memiliki bahasa yang tidak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah adalah Pencipta, Pencipta alam semesta. Allah berikan pun hujan yang untuk hujan yang untuk hujan yang banyak, hujan yang banyak, untuk yang kita, untuk yang kita untuk yang banyak, hujan yang banyak, hujan yang banyak, hujan yang banyak, hujan yang banyak, yang banyak, yang banyak, yang banyak, yang yang banyak, yang banyak, yang yang itu Quran Bawa kita Hudan Quran itu Hudan Alif Lam Mim Zalikal Kitabul Arba Fihi Hudan Hudan macam siapa Lil Mutaqin yang diaw Bukan untuk orang-orang Takwa sahaja Tapi Al-Quran jadi Hudan Lin nas. Untuk semua manusia Sama ada Muslim Atau bukan Muslim Orang okay, bukan Muslim, dia Al-Payyuk dah cahat Al-Quran. Rakwa kampi kong banut. Tuhai turun kepada manusia. bukan turun kepada lembu. Lembu dia tak pandai baca. Lembu cahat Al-Payyuk madai. Lembu kek. Kindya. Cau-cau. Lekor baik-baikor baik klap. Eh. Kali masuk sarai dia. Kanai dia. tidur berok makan. Itu lembu. Tapi kita misal ada risalah hidup kita bukan dunia ni saja kita nak pergi kepada akhirat maka quran jadi hudan petunjuk in hadzal quran yahdi lil lati hi aqwam quran ni. Ni. yahdi sentiasa tunjuk nah Allah ciaya kriya Percuba nakalai kau anakku tekan. Yahdi. Sentiasa. Sokmu, sokmu. Eh. Percuba nakalai kau anakku duai. Ili lillati ya akwam. Kepada jalan yang akwam. Arai akwam. Ti mangkung jing. Ti tian terung jing. Betul luruh adik. Kena. Rai pesen. Ratang ratang ratang rati kam putuong Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Quran bin mukjizat kepada semua manusia sampai kepada hari kiamat. Tak sepang Israk Mikraj kau coplah botlah. Tak sepang belah bulan tak ada dah. Tak sepang tukar Nabi Musa main milat. Tuan ni kwa maha secantik Allah hai ke. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya yu apa dia? Iaitu Quran. Oleh itu, mari kita wasa banggur dengan Qur'an. Mari kita kena maal Qur'an bersama Qur'an. Baca tiap-tiap hari. Tadabu al-buddian sangkit dua ayat-ayat. Tidak Allah dari kralteng. Da Bila sahabat, kita baca sakup paut dengan sawan. Surga, Allah ma'ini as'al kaljannah raka sawan. Tidak Allah SWT. Sakup paut dengan raka. Surga, Allah Rabbatul kutub, kawanขอคุ้มครอง ke Allah. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Aku minta lindung kepada ya Allah daripada api neraka. Sebab kita puam tahap kita iman kita iaitu akhirat. Yang ada akhirat. Hadirin, ya ada akhirat. sedang hadirin jadi miskin. Yang di edge senda main tuduh pada Quran ia bukai Indrang mai Bukai baru Ejek pada Quran ni Dumin Quran ni Berlaku sejak daripada 1400 tahun lebih dah Allah subhanahu wa ta'ala Boya oh Dalai Quran Ada Nabi SAW. Dia kata Quran ni Eh, sahih Sahiasat Quran ni Daripada Nabi Nabi tu orang gila Nabi tu Quran Dengan tangan dia sendiri Nabi dia tulis Kemudian dia pakat Kata ni kampi daripada Allah Itu Kamsairat Trawah Daripada orang zaman jahiliyah lagi Allah Taala berpermandala suratul mudatsir wa in haza illa sihrun yusar in haza in qala al bashar ini Kala berkata oleh seorang Wana. kaum pun musyrikun pada zaman jahil jahiliyah jahil zaman jahil Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian al walid Ibn al al-Makhzumi Potong Khalid bin Walid Dia kata ini Quran ini Eh Gabal dia Seherun yuksa Seher Bukan hak sebenarnya Seher Bukan benar hak Seher yang timur daripada orang-orang dulu lagi asatirul As awalin Cita-cita dongeng kita ditanggung ngai daripada orang dulu lagi maka nabi mai dak peleng atu nabi royak atu ni quran wahyu Allah Subhanahu wa taala in haza illa qalu bashar ini tidak lain kecuali perkataan yang ditulis oleh manusia kami kan ini pen kami ti Al-Quran mai peleng ta samai ini. kudun mi kun eh ti keluhah Quran ko mai peleng sedang hadirin dengan masyarakat Adapun Tuduh Kata Qur'an itu aja Suruh bunuh Orang-orang bukit Islam Eh Lama nak duwaki Sok lehati Eh Kun muslim Kha kun cai muslim Eh Tapi Bakpo itu wakira Eh oh, Sam si kuah ciwit Dek-dek Dek-dek dek anuban. dek patong, ditukah yang liat jen, tamai kaum adai kerana ambah. Pak polanya tak gi, ya, eh? engkar, tak bantah, budak-budak meru ini, meru ini, abaga bagi, bunuh, berde, tike, ya, eh? budak mimbar arai band, memi mimbar arai, kru andai tamni le na surah at takwir eh wa iza al mauudatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat ni allah tamni kunti kunti jahiliya sama'ikerer kalau dia plot lubuk jadi bunyi diaก็จะไปฝันเป็นในทะเลทราย dah bagi bunuh hidup hidup mai tentu jakdu keun suai ngam konโลกni Ha? Gali lubeh kamu hidup-hidup. Dia sampai zambing kudilan. Bab arah itu kok kau tukar. Gapak dosa yang buat dia kena bunuh. dek dik -de kutmaku al-fitrah. Di saat beresut. Sepengah kapah putih-kain putih. putih. mai mi bab, may mi kuampit arah. Dia tamai rawu paikah kau. Tamai main awru ni maput. Semua yang mengatakan. Kutmai. Ti. Eh. Kita ada. Kutmai. Kita ada semua. supaya Islam. Islam. Kutiba alaikum uksas. Tilqatlah. Ya ayahulazina aman. Kutiba alaikum uksas. Tilqatlah. Wahai orang yang beriman. Di. Perdu. Di wajib atas kamu. Bunuh balah. Orang yang bunuh. Orang. Eh. Tak mengalak. Tak mengalak. Kuran. Kuran. Kuran. Mai terangan, mai hukaim, buke ganas, neh sebab ini,เพื่อจะ pungkan, hidup, kon manusia, life, life hidup, yang di dalam dunia ni. Jaga dia manusia, bunuh saya boleh jaga banyak mana. Seolah tanah menghidupkan, Allah Subhanahu Wa Taala, wajah ya daripada siapa siapa yang bunuh. Dengan tidak salah satu jiwa ciwet hak manusia sekalipun maka annama qatalan nas jami'an sekalipun bunuh manusia seluruhnya bunuh seorang Supaya bunuh seluruhnya kalau bunuh de mai chap tam eh? eh bunuh ada chap tanda dalam Islam dak rojak pati semai dai wa la taqtulun nafsallati haramallahu illa bilhaq jangan kamu bunuh Ciwi bahagian manusia. Kecuali. Dua cop. Job cop. cop tam, dengan kenur. Dia ajar Allah. Di antaranya. Kisos. Bunuh balak. eh, Orang yang bunuh orang. Itu ajaran Islam sangat adil. Jangan baca ayat. Kaka yang dia. Baca ayat. Innallah ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah. Surah. Sang. ...wijalah... ...quam yuk ditangka adilai. Wali ihsan... ...kak baik... ...kepada manusia. Islah ugamu... ...robqob... ...sembunyi semay mila... ...ugamu lain tak Kita duduk hari-hari... ...dala crop sesana... ...tak ada keluar... walau semenit tak ada. Tuk aria bapa kita... ...masuk dala ugamu belakang... ...kita nak yak maidan... Masuk jamai, macai, sesana, chai, sesana, mungkin cakau yang ngai. cakau yang yang ngai. Yang ngai. Hong nam, sumo nak tidur, kau nak tidur bad night? Aray. Mai. anda berlaku, sumo, jai, kau akan pukrong, pukrong tong, sura. Oqrantang yutitam ni kur islam songkap nabi Allah Subhanahu wa taala Dari prakat nai wan ti 10 wan ti 9 tontin nabi sallallahu alaihi wasallam dai haji wada Allah ta'ala turun ayat al yauma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaikum ni'mati wa rabiitulakumul islam adina Hari ni wal ni wal 9 wal Arafah ka dai eh hai sesana sumbu hai nikmat di sumbu Leka Allah taala reda dengan agama Islam sebagai cara hidup kita di atas dunia ini dan juga di akhirat oleh itu sidang hadirin kesimpulannya kita kena kembali pada Quran siapa dia nak ngejek nak hina Quran ejek lah tapi jangan lupa kan laut tu tu Al-Quran. Saya pun baca Al-Quran kata Allah Subhanahu Wa Taala. Allah majak benda nenoh, kata Quran dia ruh hina, orang bakar, orang jinjak, orang kencing, belako-belako. sejak daripada sipat kan 2001 lepas hantu Islam tu penpong mai konstrum Islam. Macam-macam eh Islamku biar timur sana sini. Nauzubillah min zalik. Oleh itu mai kita kembali kepada Al-Quran. Kita baca, kita mengaji, kita tadabbur, kita ajar, kita eh kita ngaji tafsirwi peh, baca terjemuh complete Quran. Leica kita play Al-Quran. Leica kita potong Al-Quran. Quran yeah, ya, bin ratatamonun hai dan insyaallah taala akuu -ta qaul hadza wa astaghfirullahi muslimin wal muslimat min kulli innahu wal الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليجهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون قال الله تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلوا وسلموا على نبينا محمد وعليه وصابه اللهم اغفر للمسلمين والمسلمان والؤمنين والمؤمن القيامة إنك أنت العليم الحكيم Allah mahdina bil Quran, Allah marhamna bil Quran, Allahumma ijal Qurana manhajana fi halil hayat wal akhirah bi rahmatika rahman rahimin, Allah mashbi mardana warham mautana bi rahmatika rahman rahimin, Allah mahdi kaumna faainnahum la yalamun, Allah mahdi kaumna faainnahum la yalamun. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ولا من انفسنا ولا انت توفلنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنة واقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين